Halo teman-teman Wow Kita akan membersihkan mainan teman-teman Lihat Ada mainan 6 Dan ini kita akan menggunakan alat ini teman-teman Untuk membersihkan teman-teman Oke okay? Tonton video sampai selesai ya teman-teman Dan jangan lupa subscribe channel ini teman-teman Kita akan bersihkan ya teman-teman Kita mulai dari Yang mana teman-teman Oke teman-teman Kita akan Menggunakan ini teman-teman Untuk membersihkan Mainan ini semua ya Kita Mulai dari yang Terkecil dulu ya teman-teman hmm. Kita menggunakan ini teman-teman bersihkan akan ya, teman-teman oke kita mulai yang kecil wow. oke okay, wow. wow. wow. wow. bersih teman-teman Sudah teman-teman Sudah bersih nah, Ini teman-teman mas nah, apa yang gani teman-teman hmm. wow. wow. wow. nah, langsung bersih teman-teman teman-teman, teman wow, teman-teman, wow. so, wow. hey. hey. bersih teman-teman, kita, ya. kita lagi teman-teman, kita kemasukan. Yang ini teman-teman. Terus bersihkan ya teman-teman. Lihat. Ini dia tidak. ya teman-teman. Ini. teman-teman. Kita sekarang bersihkan ya. Biru ini, teman-teman. Nah, kita pindahkan dulu ini. Ini, teman-teman. Uh. udah hmm. teman -teman. bersih teman-teman, wah, -teman. bersih, teman-teman, nah. kita yang terakhir, teman -teman. kita wah, wah, kita kita wah, dulu teman-teman wah, -teman. wah, wow, wah, wah, Hih. Oh, Hih. teman teman hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oke, okay, sudah bersih teman-teman Wah, teman-teman Kita sudah membersihkan mainan ini Dengan menggunakan ini teman-teman Lihat ha, Kita sudah menggunakan ini Untuk membersihkan mainan tersebut teman-teman <guss> Bagus kan teman-teman Oke okay, teman-teman Jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman Uh, terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh